Kalau nggak salah lu ada tangga baru ya kan di rumah lu itu? Oh iya bener-bener itu tuh tetangga yang nggak seberapa itu. Beda lah sama kita, beda level, beda derajat. Hmm, terus jadi kapan kembaliinnya? 20 juta itu. Yang 20 juta? Tenang aja kok kayaknya dari tadi kesannya nagi-nagi banget sih. Iya halo? Eh gimana-gimana Beb? Kita jadi kaya kan ya? Eh, eh iya aku tadi bisa dapat. Ternyata beneran itu dia, oh. oh. Baru pindah rumah, udah ketemu tetangga kayak gini. Ah,